Tidak menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menari bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, menari menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan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 Dan juga akan mengerjakan aktivitas. Nah, jangan lupa ya, aktivitasnya kakak-kakak layannya sudah taruh di WA, di WA grup. Adik-adik boleh persiapkan dulu nih. Dan juga jangan lupa alkitabnya ya. Ayo kita dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, ketemu lagi sama Kanadia ya hari ini untuk mengajar adik-adik kelas Aka, kelas 1, kelas 2, kelas 3 wah, semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya kita sapa dulu nih, ada Mikael, ada Joseph ada Cecil, ada Karin wah, udah duduk yang rapi ya udah siapin Alkitab ada siapa lagi tuh, oh ada Brandon ada juga Juno ada, siapa tuh ya yang cantik, oh ada Beatrice ada juga Melvin, wah karena dia senang banget udah pada duduk rapi. Mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik kita ambil dulu alkitabnya. Kita siapkan bahan bacaan kita dulu ya. Terambil dari... Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas di perjanjian lama apa baru? Benar Xavier perjanjian baru. Kita buka ya Lukas 5. Ayat 17 sampai 26 Kalau udah kebuka, taruh dulu alkitabnya Kita mau berdoa dulu ya, kita minta bimbingan roh kudus supaya kita bisa mendengarkan dengan baik Mari adik-adik lipat -adik, tangan, tutup mata, tundukan kepala, kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau menjaga kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ambil lagi alkitabnya. Siapin tadi ya, Lukas 5 ayat 17-26. Yang begini bunyinya.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 Demikian pembacaan Alkitab. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang karena dia mau tanya, siapa yang udah pernah lihat danau? Siapa yang udah pernah lihat danau? Ebi udah pernah lihat danau belum? Besar ya danau ya. Kalau ada tuh danau yang ada di samping gereja kita. Safir tahu enggak nama nya apa? Kalau dulu gereja offline, Adik-adik bisa lihat tuh di samping gereja kita ada kayak danau agak besar namanya danau situ rawa besar atau danau Lio adik-adik nanti kalau misalnya udah ibadah offline nanti boleh ajak mama atau papa kita mau lihat nih ke sebelah danau Lio boleh. Nah adik-adik sama kayak dahulu Tuhan Yesus juga sedang pergi adik-adik mengajar di sebuah desa dekat danau nih karena dia ada gambarnya. Danaunya itu sangat besar, adik-adik. Namanya Danau. Apa tadi yang kita baca? Danau Galilea. Nah, itu kalau dilihat dari gambarnya, wah danaunya besar ya. Ada banyak rumah penduduk di sekitar danau itu, adik-adik. Nah, di salah satu rumah orang di sana, Tuhan Yesus datang adik-adik untuk mengajar di salah satu rumah itu, sehingga banyak orang adik-adik. Beramai-ramai dari daerah-daerah datang untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Wah, pokoknya sangking tersohornya, terkenalnya Tuhan Yesus waktu itu, banyak deh yang berbondong-bondong ajak uh, temennya, ajak saudaranya untuk bisa mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, lalu adik-adik ada beberapa orang yang datang, dengan seorang temannya yang tadi kalau kita baca yang lumpuh adik-adik kakinya mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus untuk minta agar temannya yang lumpuh ini bisa disembuhkan wah kalau dilihat dari gambarnya tapi itu pintu masuknya aja ramai ya kak gimana cara bawa teman kita yang lumpuh ini untuk masuk ke dalam wah gimana ya adik-adik caranya nah sebelum itu adik-adik sekarang perbedaannya dulu zaman dahulu sama zaman sekarang itu kalau alat bantu buat orang lumpuh kalau gambar yang tadi dia ini di atas dibopong, di gotong sama teman-temannya di atas tempat tidur kayak kain gitu ya adik-adik nah terus kalau yang zaman sekarang pakai kalau orang lumpuh waktu itu alat bantu untuk zaman sekarang itu menggunakan kursi roda adik-adik sehingga bergeraknya lebih bebas bisa kemana aja bisa sendiri adik-adik Nah itu perbedaan zaman dahulu sama zaman sekarang ya Nah balik lagi ke ceritanya karena mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus tapi tadi kan susah ya adik-adik masuknya karena pintu masuknya aja udah di udah dikerumunin sama banyak orang Nah akhirnya teman-temannya ini pergi ke atap rumahnya adik-adik sambil membawa temannya yang lumpuh tadi sambil bawa ke atap terus apa yang dilakukan oleh teman-temannya teman-temannya sambil lagi menggotong teman yang lumpuh, teman yang lumpuh ditaruh dulu abis itu teman-temannya ngelakuin, ngebongkar atap wah apa nanti kalau hujan gimana ya kak wah waktu itu lagi nggak hujan adik-adik nah waktu itu jadi teman-temannya membongkar atap rumah itu adik-adik supaya Nanti apa yang terjadi selanjutnya? Ada yang tahu? Coba Nathan apa yang terjadi selanjutnya? Benar. Nih karena dia ada gambarnya lagi. Nah yang terjadi selanjutnya itu teman-temannya itu menurunkan orang lumpuhnya itu temannya yang lumpuh menggunakan tali dari atas atap yang sudah dilobangin tadi sama teman-temannya. Diturunin pelan-pelan supaya Tuhan Yesus lihat Tuhan Yesus bisa Menyembuhkan adik-adik. Nah, adik-adik, terus apa yang terjadi selanjutnya? Karena Tuhan Yesus melihat iman percaya orang lumpuh dan teman-temannya tadi, Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, bangun dan angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Wah, habis itu apa yang terjadi adik-adik? Coba Karin, apa yang terjadi abis itu pas Tuhan Yesus sudah ngomong dosamu, sudah diampuni, bangun dan berjalanlah, berangkat, pulang dan angkat tempat tidurmu. Apa masih tergeletak? Apa masih tiduran? Enggak adik-adik. Apa yang terjadi? Nah, orang lumpuhnya itu sembuh. Dia bisa berjalan, bisa mengangkat tempat tidurnya lagi adik-adik yang tadinya lemes kalau misalnya orang lumpuh tuh adik-adik lemes, nggak bisa ngapa-ngapain bingung nah pas udah disembuhin bisa berdiri bisa ngangkat tempat tidurnya bisa jalan lagi adik-adik nah itu semua karena iman percayanya adik-adik, iman percaya orang lumpuh dan juga teman-temannya jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat di hadapan, tadi kan lagi ramai itu. Nah, semua orang terkagum-kagum adik-adik akan kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekarang karena dia tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Karena dia pernah sakit, pernah badan karena dia panas. Terus atau enggak pernah karena dia pilek. Siapa di sini yang pernah sakit? Wah iya, pasti kebanyakan dari kita pernah sakit ya adik-adik, entah itu mau dirawat di rumah, mau dirawat di rumah sakit. Nah, kalau adik-adik sakit, pasti sedih apa seneng? Sedih ya, nggak bisa main, badannya lemes, di kasur aja tidur, tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sekolah. Wah, kalau diajak main sama saudara adik-adik sama adik atau kakak, tuh rasanya, aduh, uh, aku maunya rasanya tiduran aja deh. Wah, enggak enak banget ya adik-adik kalau sakit. Nah, adik-adik kalau adik-adik sakit, papa dan mama pasti berdoa adik-adik kepada Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik dari sakit. Berdoa semoga uh, Tuhan Yesus berkati uh, Safir, supaya Safir bisa sembuh. Misal begitu, Mama Papa bisa doain, bisa doain pagi, siang, malam. Pokoknya tiap saat deh, pasti orang tua adik-adik selalu mendoakan adik-adik, atau bisa juga nih, adik-adik, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa saling mendoakan. Dan bisa saling mengasihi sesama kita. Gimana caranya kak? Wah, ada banyak banget, banyak banget yang yang adik-adik bisa lakukan uh, untuk uh, menyatakan kalau adik-adik itu uh, mengasihi sesama. Misalnya uh, Karin atau Cecil uh, bisa mendoakan teman yang sakit. Misalnya apa pas lagi sekolah online, misalnya lihat nih, oh temen aku ada yang nggak masuk nih. Bisa ditanya, kenapa enggak masuk? Kalau misalnya sakit, didoakan. Terus, contoh lain apa lagi, Kak? Wah, ada banyak. E, misal Joseph atau Juno. Misal bawain minum, kalau mama atau papa lagi sakit. Wah, e, Juno, minta tolong dong, mama ambilin air putih di gelas sedikit aja. Wah, Juno apa yang Juno lakuin? diam aja atau antar deh mah aku lagi seru nih main game loh mamanya lagi sakit harus dibantu ya adik-adik bawain air minum terus juga bisa adik-adik doakan mama supaya bisa sembuh nah apalagi kak wah ada banyak lagi adik-adik misal Safi atau Alena atau Michael bisa bantu Mama beresin tempat tidur tanpa disuruh lagi ya adik-adik Wah, pasti mama seneng banget kalau misalnya uh, Safi misal uh, habis bangun tidur nih. Uh, terus uh, mama ngeliat ke kamar Safi. Wah, udah rapi tempat tidurnya. Wah, mama pasti seneng banget. Terus apalagi, misal uh, ngelipat baju sendiri. Lipat bajunya Alena sendiri deh. Nggak usah lipat baju mama, lipat baju Alena aja sendiri pelan-pelan. Itu bisa membantu mama adik-adik. Nah... Semua hal-hal tadi, mulai dari berdoa kepada Tuhan Yesus, mendoakan orang lain, membantu orang lain, itu semua merupakan sikap bahwa kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sehabis ini ada aktivitas yang akan disampaikan oleh Kailona, nanti jangan lupa difoto dan dikirim ke WA Grup PA ya, supaya... Kak Ilona sama Kanadia bisa lihat aktivitas karya adik-adik Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati Amin Halo adik-adik selamat pagi Gimana tadi ceritanya sama Kanadia Baik banget ya teman-teman si orang lumpuh tadi tuh mau ngebantu dia Supaya bisa ketemu sama Tuhan Yesus Dan hebatnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh tadi adik-adik Sampai dia bisa berjalan lagi Nah, sekarang kita mau masuk aktivitas nih. Kita bikin apa ya? Kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ada karton. Kalau misalnya adik-adik enggak -adik ada karton di rumah, kertas juga boleh. Terus gunting. Terus ada juga plester Kalau nggak ada Hansa Plus gitu, pakai kertas adik-adik gambar kayak Hansa Plus juga boleh deh. Kok... Terus ada spidol warna-warni, kalau mau pakai pensil warna atau mau pakai crayon eh, boleh, pokoknya apa yang ada di rumahnya adik-adik ya. Terus ada juga ini, ada pensil, ada pulpen, apa aja deh yang mau adik-adik pakai buat nulis. Sekarang kita mulai ya, karton yang tadi, karton yang adik-adik punya dipotong, eh, bentuknya tuh terserah, terserah adik-adik mau dibentuk kayak apa mau dibentuk otak, mau dibentuk lingkaran, mau dibikin bintang. Nah, Kakak di sini bikinnya bentuk hati nih Adik Adik. Bikin bentuk hati, lalu disiapkan uh, plester yang tadi Adik Adik punya atau gambar plesternya juga boleh. Terus ditempelkan kayak tanda salib. Tuh. Terus kalau udah Adik Adik tempelkan kayak tanda salib, habis itu ambil Pulpen, pensil, spidol boleh ditulis atasnya di atas sebelah sini. Jesus Hills nih kayak gini nih tulisannya. Ya ditulisnya Jesus Hills. Kalau udah kita tulis lagi di bawah di bawah salib tadi bacaan kita hari ini adik-adik Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ditulis di bawahnya. Nah, udah deh. Jadi nanti kalau udah selesai, boleh difoto terus langsung dikirimin ke grup WhatsApp biar Kakak sama Kana dia bisa lihat hasil hasil karya adik-adik nih. Oke? Okay? Oke, okay, kalau gitu sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, gimana tadi firman yang sudah dibawakan oleh Kakak-kakak layan?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 Nah sekarang Kak Brigit dan Kak Eca akan membacakan warta PA. Yang pertama kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yes, selamat ulang tahun. Nah yang kedua. Kakak-kakak, para pelayan PA Shalom gak bosen-bosennya ngingetin adik-adik untuk selalu isi uh, absen kolom komentar di bawah ya. Nah contohnya kalau misalnya pada nggak tahu caranya gimana nih Kakisha yaitu nama underscore kelas sudah beribadah. Contohnya Eca underscore kelas AT sudah beribadah. Seperti itu ya. Yang ketiga...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 Bagi adik-adik nih yang suka nyanyi, suka nari, atau suka baca puisi, bisa kok untuk mengirimkan pujian di ibadah PA kita. Caranya gimana tuh Kak aku suka banget nyanyi nih. Nah, boleh kirimin video bernyanyi ke email PA, yaitu di gmail.com ya. Nah, nanti video adik-adik itu kita tayangkan loh di, di ibadah Youtube. Ya kan, Brigit? Ya, betul Kak mengingatkan juga nih,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 Bagi kamu yang dapatku beri. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah juga tadi mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita belajar tentang supaya kita menjadi anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus sama saling ...menolong dan mengasihi sesama. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini... ...kita bersatu dalam doa penutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan... ...untuk berkatmu hari, hari ini. Tuhan boleh memimpin kami Tuhan... ...dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati setiap kami Tuhan... ...untuk kami melanjutkan segala aktivitas kami... Tuhan mau ampuni segala dosa kesalahan kami, biarkanlah kami bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.